Parel Williams, yang merupakan penyanyi rapper, penulis lagu hingga produser musik asal Amerika Serikat, ini menghebohkan dunia K-pop dengan konfirmasinya. Diketahui bahwa dalam videonya dengan RM BTS, musisi Amerika itu mengumumkan bahwa dirinya akan berkolaborasi dengan grup musik K-pop, yaitu BTS. Kabar dari parel itu pun memberikan kejutan para Army. Ditambah lagi, Rolling Stone telah mengonfirmasi kolaborasi tersebut. Lantas, seperti apa konfirmasi dari Parel Williams? Yuk, simak artikel selengkapnya di bawah ini. Rolling Stone membagikan video percakapan antara RMBTS dengan Parel Williams dalam akun YouTube mereka. Video itu berisikan obrolan kedua musisi tersebut mengenai musik dan karya yang akan dirilis. RM BTS memberikan percakapan mengenai perjalanannya dalam musik dan juga seni visual serta kabar album solonya. Sedangkan untuk Parel Williams ia secara terang-terangan akan melakukan kolaborasi dengan BTS. Selain itu, alih-alih memberitahukan, Ternyata dalam Instagram Rolling Stone pun mengkonfirmasi bahwa BTS dan juga Parel Williams akan berkolaborasi dalam karya mereka. Selain itu juga Rolling Stone membagikan informasi bahwa anggota BTS yaitu RM juga akan merilis album solonya. Sebelumnya, BTS menggelar konser gratis di Busan sebagai bentuk partisipasi mereka sebagai duta Busan Expo. Usai konser tersebut BTS mengumumkan bahwa satu persatu member akan menjalankan wajib militer atau wamil di tahun depan dengan dimulai dari member tertua Jin BTS yang akan wamil pada akhir tahun ini. Namun, selain kabar wamil, ternyata dikabarkan bahwa BTS akan kembali bersatu dengan semua member pada tahun 2025. Terima kasih sudah menonton video ini.